Mesir peringatkan Israel jangan picu eskalasi di wilayah Palestina. Mesir memberikan peringatan kepada Israel untuk tidak mengambil tindakan yang dapat memicu eskalasi di wilayah Palestina. <tuh -tuh> للتوصل الى الهدف المشترك هو اقامه نحن نحرص على دعم الشعب الفلسطيني سواء في الضفه الغربيه او في قطاع العمل على 11 days of Dilaporkan Al-Arabia kunjungan Ashkenazi dilakukan untuk membahas gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi oleh Mesir pada 30 Mei lalu untuk menghentikan pertempuran selama 11 hari di jalur Gaza. Allah. Kenjatan senjata dilakukan, tugas utama adalah memberikan tekanan bahwa negosiasi harus dapat segera dilakukan untuk mengadres korbisun. Saya menyampaikan pentingnya semua negara yang hadir agar menggunakan pengaruhnya, agar isu mendasarnya, yaitu penjajahan dapat segera diselesaikan. Kepada Askenazi, Sokri menekankan, Menggarisbawahi sensitivitas dari situs-situs suci di Yerusalem, terutama Masjid Al-Aqsa. You know we've held intensive, high-level discussions, hour by hour, literally, Egypt, Palestinian Authority, and other Middle Eastern countries, with the of avoiding the sort of prolonged conflict we've seen in previous years when hostilities have broken out. I my to al pertempuran antara israel dan hamas dipicu dengan pengusiran paksa warga palestina di sejarah dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan israel terhadap warga palestina di kompleks masjid al aqsa Serangan dimulai sejak 10 Mei hingga 21 Mei dini hari, mengakibatkan 270 warga Palestina dan 12 warga Israel meninggal dunia. Dari Mesir itu mengirimkan 1.000 lebih dan pada bulan Mei ini benar-benar uh, dibuka dan memang khusus untuk menyelamatkan dan menjadi tempat pengungsian sementara warga-warga Palestina yang terkena sakit.